Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu 4 metode screenshot di HP Oppo oke langsung saja simak simak videonya ya untuk HP yang saya gunakan ini adalah HP Oppo Reno6 ya yang pertama adalah metode screenshot layar penuh caranya mungkin sudah nggak asing lagi tinggal kita klik saja untuk melakukan screenshot antara tombol power dan juga tombol volume bawah seperti ini ya, ini untuk layar penuh Selain itu, kita pun bisa melakukan screenshot layar penuh menggunakan tiga jari seperti ini. Kita gesek ke bawah. Maka untuk hasil tangkapan layarnya bisa dilihat seperti ini. Oke, itu untuk metode layar penuh. Kemudian yang keduanya adalah metode screenshot untuk screenshot panjang. Biasanya ini digunakan untuk screenshot chat whatsapp secara keseluruhan ataupun melakukan screenshot pada halaman website yang panjang seperti ini cara untuk melakukannya ada dua cara yang pertama seperti tadi kita lakukan menggunakan tiga jari ataupun e, kombinasi tombol power dan juga tombol volume bawah misalnya seperti ini lalu kita klik untuk di sini pengguliran maka untuk screenshot akan berjalan sendiri memproses pemotretan dari ujung atas sampai ujung bawah maka untuk screenshotnya bisa memanjang seperti ini ya dan kalau kita lihat kita pun bisa menggulirnya ke bawah. Oke, ini udah tersimpan di galeri ya. Kemudian, cara yang kedua untuk screenshot panjang, setelah kita lakukan, tinggal kita klik saja. Kemudian, di sini kita pilih pengguliran. Jadi, di sini untuk chatnya sama-sama di screenshot ya, dari ujung atas sampai ke ujung bawah. Nah, tinggal kita atur saja untuk eh, posisi sampai mana screenshot yang kita perlukan. Jika sudah, kemudian kita pilih selesai. Berikutnya, metode yang ketiga untuk screenshot di HP Oppo yaitu screenshot pada bagian tertentu saja. Di sini, kita akan melakukan screenshot untuk bagian yang penting saja, ya. Caranya, kita bisa langsung menggunakan tiga jari: tekan dan tahan seperti ini, nggak usah di-sweep, ya. Nah, jika sudah, kemudian tinggal kita tandai untuk bagian yang akan di-screenshot. Di sini ada tiga pola, yaitu persegi panjang, ellipse, dan juga bentuk bebas. Contoh misal saya akan screenshot untuk chat WhatsApp ini, maka tinggal kita gunakan saja jari. Nah, seperti ini. Kemudian kita posisikan pada uh, percakapan yang akan kita screenshot. Dan jika sudah, kemudian checklist di bagian atas. Nah, jadinya untuk screenshot yang kita ambil hanya bagian terpentingnya saja. Tidak panjang dan tidak uh, full screen ya. Hanya yang pentingnya saja. Oke. Okay? Kemudian yang terakhir yang keempat adalah screenshot dengan pengeditan secara langsung. Ini biasanya digunakan screenshot yang ada objek manusianya. Kita contoh misal screenshot, lalu pilih di sini. Berikutnya di sini kita pilih opsi pengeditan. Nah di sini kita bisa menerapkan berbagai macam pengeditan seperti penyesuaian pewarnaan. Kemudian di sini pun ada filter untuk mengganti warna. Nah seperti itu. Selain itu, kita pun bisa menambahkan teks. Lalu yang terakhir adalah stiker. Nah, di sini kita bisa menambahkan berbagai macam stiker di dalam pengeditannya. Oke, mantap sekali ya. Dan itu dia untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.